Apa kabar semuanya, di sini saya akan mengajak kalian semua, untuk mengenal kelebihan, dan kekurangan pada mesin model V, plat, dan inline, yang ada pada kendaraan, khususnya pada sepeda motor. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like dan komen di bawah kolom komentar terima kasih yang pertama yaitu, mesin model V mesin dengan konfigurasi ini memiliki blok silinder yang membentuk huruf V dengan sudut dimulai dari 27 derajat hingga 45 derajat mesin V, yang ada pada sepeda motor biasanya diletakkan secara transversal lalu kemudian ada juga yang dipasang secara longitudinal lalu, kelebihan mesin model V pada motor adalah suara yang dihasilkan lebih baik bisa digunakan untuk silinder banyak, konfigurasinya yang lebih baik dalam hal balance. Minim getaran, menghasilkan performa yang cukup baik, dan bisa mencapai RPM tinggi. Lalu kekurangan dari mesin model V, yaitu, biaya produksi yang sangatlah mahal. Biaya perawatan mesin pun mahal, dan, konsumsi bahan bakar, tidaklah efisien. Lalu, ada juga mesin model boxer. Mesin boxer, atau biasa dikenal dengan sebutan mesin flat, pada umumnya dipasang secara transversal pada chassis motor. Mesin boxer yang ada pada motor. Mesin boxer yang terdapat pada motor, bisa kita temukan pada beberapa motor seperti pada motor buatan BMW, seperti BMW 1200GS. Pada sepeda motor, mesin flat ini juga biasanya terpasang secara transversal, disebabkan karena konfigurasinya yang hanya memiliki satu posisi layout yang bisa digunakan. Lalu kelebihan mesin boxer ini yaitu, mesinnya yang cukup stabil, karena memiliki titik berat paling rendah. Dapat menyediakan, 2-6 silinder. Memiliki keseimbangan yang lebih baik. Lalu, getaran dan suara bising yang dihasilkan oleh mesin sangatlah minim. Lalu, kekurangan mesin boxer yaitu, kurang cocok dipakai pada mesin diesel. Cukup merepotkan ketika perawatan mesin. Dan, membutuhkan tempat yang luas. Selanjutnya yaitu, mesin inline. Mesin inline, atau yang kita lebih kenal dengan sebutan mesin segaris, adalah mesin yang sangat umum digunakan pada kendaraan roda 2, yang diproduksi secara massal. Mesin inline, pada sepeda motor. Kebanyakan pada sepeda motor yang menggunakan mesin inline, biasanya pemasangannya menerapkan konstruksi transversal, seperti yang ada pada motor Yamaha M1 dan Ninja 250. Namun, ada juga yang memasang dengan cara longitudinal seperti pada motor Triumph Rocket 3, inline 3. Lalu kelebihan mesin inline pada sepeda motor yaitu, biaya produksinya rendah, khususnya pada konfigurasi 3 dan 4 silinder. Bisa digunakan untuk 2-6 silinder. Inline 6 silinder juga memiliki balance yang paling baik. Bisa dipakai untuk mesin diesel. Dapat menghasilkan torsi yang lebih besar. Bisa dipasang secara transversi, ataupun longitudinal pada motor, lalu, konsumsi bahan bakar lebih efisien. Tapi, kekurangan mesin inline, pada motor yaitu, getaran, dan noise yang dihasilkan mesin lebih besar. Tidak bisa menggunakan lebih dari enam silinder, karena akan membuat poros engkol semakin panjang dan mudah bengkok. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan pada mesin model V, plat, dan inline, yang ada pada kendaraan sepeda motor. Semoga video ini, bisa berguna dan bermanfaat, buat semua sahabat bengkel 27. Terima kasih.